Diabadi. Diabadi, diabadi. Dia abadi. Dia abadi. Dia my energiku. Semua tentangmu masih. banyak lukis tentang dia. Satu, dua, tiga. Empat Eight. Lima Dia seseorang yang Sulit Buat gue dan Dia badik. dia badik dia badik dia main energiku Dengan asmara lamaku, semua tentangmu masih menang. tertulis di setiap laguku. Tahun lamanya tak ada sedikit yang terhapus dalam ingatanku. Oh, semua tentangmu masih aku mengingatnya. dan tikwola matamu dan suaramu masih aku mengingatnya Tahun lamanya tak ada sedikit pun yang terhapus dalam ingatanku. Aku takkan